Dirimu Sejauh tak jatuh Kelajaran Tinggalkan dirimu Satu hati yang Kau daya Takkan Semingat Semingat Semoga tak jatuh Satu hati Sampai mati dia oh, kok gagal dan aku ayo lagi ayo tempat itu parkir time than I do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 Engkaulah yang sempurna di Masih Bulan dia ke ya habis siap-siap untuk kedua dan tidak kebatasan setelah ya abis itu ke ya abis I don't nya masa lalu